Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kudung Isnaini Guru PAI dan Budi Bekerti SDN 02 Muzo'yi Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan P3 LPTK Uwin Saifuddin Zuri Purwokerto Pada hari ini saya melakukan PPL tahap 1 RPP 1 Uh, silahkan simak video saya berikut ini. Nah, terus, lagunya kita bersama-sama menyanyikan lagu dewasa di Indonesia. Nah, semuanya berdiri di dalamnya, Mas Bensin. Ini lagu Indonesia Red. sein war 362, menganalisis analisis sebelum dari oke ya, yeah. okay data dan informasi mengenai syarat kesuluran dan darah dengan benar terus, informasi mengenai benar benar ini yang pak suhu hartaftan dari adik-adik biar adik itu tahu tentangmu ya, buahannya seperti apa gerakannya seperti apa eh, lanjut apa sih adikku begitu? ah adikku dulu adiknya yuk di bahasa lembar Oke ah, lanjut Dekat keunggungan menjadi suci Ya itu bisa mensucikan dari atas kecil Bisa mensucikan dari atas kecil Guru tanya Yang digunakan untuk berburu itu dengan air yang bersih Air yang suci dan suci nah, Contohnya apa? air sungguh ya, kalau air iya nah, syaratnya coba eh, rangkanya harus urut harus bro atau nama lainnya tertib. Kalau tertib berarti apa berarti rapi awal sampai akhir. Rupi. Namanya runtut. Terus lanjut apa dibaca? Tasbih. Tasbih itu berarti maksudnya apa? Ketika kita melakukan itu, gerakan itu kita lakukan, kita mendapatkan pahala ketika kok kita tidak melakukan melewati saja hudunya tetap sah hudunya apa? Tidak tetap sah katalah apa tidak? tidak hudunya tidak karena mengatakan dilakukan mendapatkan bahan-bahan tidak dilakukan harus tidak bersusah tidak membanggakan ku apa saja hudunya yang pertama? Membatas. Yes. mematalkan yang ketiga nyala. dua yang ketiga umur Ini sunnah solna sudah solna terus Apa lagi mendahulukan anggota tubuh kanan dari matai ya biasanya itu berapa kali gerakannya tiga nah, berapa kali tiga kita dari kanan kalau misalkan dari kiri kiri dulu bagaimana Tetap boleh tapi tidak mendapatkan solna solna terus membaca selesai al ya paham? eh lanjut ya yang membatalkan hukum adalah ada yang membatalkan apa saja itu? bukan imam bukan imam jalan belakang bus ya nah, seperti profil kafir yang berarti penasaran itu yang itu juga membatalkan kumpul terus apa lagi? kumpul terus menyentuh kumpul atau kumpul kumpul itu berarti jalan depan kemat sembuh kawai pipis kemat sembuh kawai, itu juga enggak ditaruh jadi ya? kalau misalkan setelah mudu, kalau kita gatal misalkan si bumbis gatel atau gatel. Terus kita ketuh itu, batal apa tidak? Tidak Ya kalau misalkan caranya bagaimana yang tidak batal? Harus ada satir, harus ada penghalang Nah misalkan kita ada penghalang seperti ini, terus kita gatel seperti ini Batal apa tidak? <tuk> tidak ya. Terus apa lagi selanjutnya? Tidak Yang terakhir, bila nakal terlalu mabut atau di berarti kalau orang gila itu orang gila itu diwajibkan sholat apa tidak tidak, karena kita ingat nyata apa ini? nyanyi oke, kita mau kebunnya oke, barang-barang maksudkan nyanyi ya oke lagunya tokam bebek stuff that Terima kasih. Wah, di ah, iya, coba membaca beras, beras eh, membaca yang, ini, yang pertama membaca malah, tapi termasuk lukun, sunan atau yang sudah, terus ya, bilang pengen istirahat. Terus, ini kita lanjut ke Mas I don't know. kita harus apa kata itu baru memegang apa ya mungkin baru main atau baru memegang kue, atau baru memegang, memegang sampah langsung keluar rumah. Kita tidak tahu lagi apa rumah Makanya kita harus sering-sering nah, mencuci. Makanya setiap kali dulu kita disuruh untuk mencuci tangan, mencuci mulut menunjukkan di dunian, ya, supaya ya berapa? mencegah mencegah pada rakyat rakyat sering wujud nanti rakyat pajaknya muda terus muda terus sama apalagi lagi? Oh iya jangan usah sampah sampah Ya Terus Dibaca parang-parang menurut dia dibaca Eh, anak, ayo Nah, jangan terus nanti sama izin lagi, bahasa nanti lagi di situ, nanti di ya lagi. Iya, yuk kita ya. Terus ya. tempat. Terus apa? Terkait dengan data. Memelajar terkait Yang terumahnya apa? Meningkatkan konsentrasi wajahnya menjadi ceria. Ya rea ya. Di rumah mulai sering bu, bu, istirahat kalian bu. Yang bersih, sehat, tidak cepat tua. Seneng nggak? Kalau Iya. iya. Oh, sekarang ada apa namanya ini? Kuras kasih tugas kalau, oh, mungkin ya. ada yang mau ditanyakan dulu nggak yang itu oke oke ya, ya. Uh, tapi, supaya lembar nanti 1, 2, 3, 1, nanti jadikan tiga kelompok kelompok ini satu dua tiga empat lima ini kelompok sini lima Nah, membacakan Yang pertama Pertama ini Apa ini? Maksudnya Mencuci Mencuci tangan Terus yang kedua apa? Tebur Oke Yang kedua apa? Mengusat itu mengusap atau membasuh membasuh nanti Berarti kurang ke? Kurang ke Terus ini sekarang apa? Nah membasu Kepala atau? Oh. Apa namanya ini? Kepala atau bukan? Buka bukan kepala ya Ini membasuh Buka Oke ya terus Kepala ini apa? Oke membasuh tangan sampai Singkul terus Membasuh kepala ini Membasuh kepingan terus membasuh tapi sampai sampai mata sampai mata kita kasih kemudian bentuk rakyat yang pertama apa itu membacanya lagi yang terus yang berikut ini Membasu hidup. Membasu hidup. Membasu hidup itu termasuk apa suna? apa rupunya? lupa bu? itu, itu rupun apa sunah rupun rupun lupa sui itu, itu termasuk sunanya rupun dan apa-apa? terus lanjut lupa sui rupun rupun lupa sui itu, itu termasuk rukun apa sunah suna termasuk rukun mengusap kepala terus terus, terus. terus. Nah, terima kasih kita kasih tepuk tangan kita mulai masuk yang pertama bersihkan Iya, terus apa? Punggilan, Punggilan, terus apa? Masuk di terus masuk, terus masuk tangan sampai iya, jangan tangan saja tapi tangan sampai sih. Gerakannya apa? Mengusap kepala terus terus mengusap telinga. Terima kasih kita kasih Nah, lanjut Pak Guru di sini punya tugas individu, tugas sendiri sir. sendiri. Oke, siap semuanya? Siap. sudah menyampaikan tentang syar syarat-syarat siapa yang tadi masih ingat pelajaran atau materi yang Pak Guru ajakannya Pak Guru sampaikan apaan saya tadi Pak Guru yang saya baca ya ya ya pertama kali Ustaz, materi ini materi yang baru Pak Guru sampaikan tadi siap Hulu, dua materi-materi, sampai Terus, Bagaimana? Terus, bagaimana? Terus, ini? Seru. Seru. Seru apa tidak? Insyaallah buat lagi ya. Berarti pelajaran hari ini sudah sele ah. selesai. Terus apa saja hal-hal yang sudah kita hari lakukan kaitannya dengan materi ini? Sudah? Sudah. Sudah. sudah belajar tentang hal-hal yang berkaitan Sudah belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan buku. Bu sudah ya. sering buku di rumah. Sudah. Sudah melakukan uji. Sudah. Ya. Tapi cara melakukan apa ketika akan apa? Saat. Sholatnya harus rajin. Berarti kalau sholatnya rajin, Insya Allah juga rajin. rajin. Oke, terima kasih ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sikap berani nabi soleh. Sikap berani nabi Shole. nabi Shole. Nanti kita akhiri bersama-sama melancaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. ayo kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Pembelajaran hari ini bisa bermanfaat Dan apabila pakmu ada Salah dari hilang Guru mohon maaf yang sebesar Besar Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh